Oke, okay, eh, sobatku semua, saya sudah mau masuk lokasi untuk ke eh, laboratoriumnya ya. Ini tempatnya sudah terpenggal cukup lama. Kita coba lihat satu persatu ini atapnya atau yang sudah mudah hancur. lihat satu persatu. Oh, jujur mm. step lazim ini saya bau Aroma yang enggak sedap enggak tahu datangnya dari mana tapi aromanya anyer sekali. Semoga saya tidak menemukan sesuatu yang janggal di sini ya. Lo, assalamualaikum. Jujur, saya menemukan aroma benar-benar aroma yang tidak sedap di sini. mencium ya, saya mencium aroma yang tidak sedap di sini. ini ada kamar mandi ini terbenggalnya memang sudah cukup lama banget jadi ya kondisinya sudah seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum, assalamualaikum, oke, okay. kita menuju ke bangunan yang kedua ya, jujur di ruangan sini dan ruangan tengah sini, baunya bau, anyer sekali ya kita menuju ke bangunan berikutnya, oke okay guys, kita menuju ke bangunan eh, kantornya. ini kemungkinan bangunan kantornya ya. saya nggak begitu paham untuk peta lokasi eh, lokasi ini tapi kemungkinan kemungkinan ini adalah kantornya. oke okay, daripada menunggu lama-lama kita lanjut aja. kita lanjut. Sembilan lima semoga tidak ada arah melintang ya di sini. Sini lima sembilan Assalamualaikum, nah, Ini seperti kantor Assalamualaikum, wong terlalu terang. Ini mungkin untuk tempat eh, pemotongan hewannya ya. Ini untuk pemotongan hewannya atau untuk eh, pemisahan pemisahan organ di sini ya hewan. Eh, menurut informasi yang saya terima ini eh, untuk bangunan bangunan yang saya datang ini, ini adalah bangunan untuk eh, pemotongan babi ya, tentang babi. Assalamualaikum. Mohon maaf, permisi. Saya tidak mengganggu. Saya di sini hanya untuk mengeksplorasi ya. Jadi, saya minta kerjasamanya buat para seterus-terus golip yang mungkin ada di sini. stuck di gitu, saya udah merinding maafnya di sini. oh, oke okay, guys, ini ini adalah uh, tungku ya, tungku untuk uh, membakar, membakar bulu-bulu dari bulu-bulu uh, tipis ya dari babinya itu ya asli saya merinding banget di sini karena jujur aja saya sendirian eksplorasi di sini adalah sendirian halo assalamualaikum Aubahona apa? Kita coba Bismillah. Assalamualaikum. Selamat. Untuk pembersihan mungkin. Untuk pembersihannya ya. kita Lanjut. Assalamualaikum. Selamat. Jadi seperti ini. Masih seperti ini. Keren. Keterpenggalannya lokasi ini atau tidak dipakainya lokasi ini itu karena e, berpindah ke tempat yang baru ya. Jadi bukan karena sesuatu hal tapi memang karena e, lokasi di sini sudah tidak memungkinkan lagi karena e, volume volume dari e, permintaan permintaan. Assalamualaikum, selamat pembentaran dari uh, konsumsi daging pada saat itu memang sedang melunjak tinggi jadi uh, ditempatkan, dicarikan, dipindahkan ke tempat yang lebih luas untuk mitosnya sendiri, untuk mitos misterinya sendiri saya nggak begitu paham tapi uh, dari apa yang saya rasakan di sini uh, ini ya, mungkin pernah ya. terjadi satu juga mungkin ya uh, kalau salah saya mohon maaf mohon koreksi ini untuk lokasi ke dua yang saya datangi ini berding bikin branding saya ya oke okay. kita next untuk lokasi berikutnya. itu bangunan yang ke tiga atau keempat ketiga ya ini bangunan yang ketiga ini bangunan kedua untuk penyembelihan babinya ya oke okay, guys Asli di sini Saya langsung gerak Langsung merasakan Hawa panas ya Di lokasi kedua ini Saya merasakan Hawa panas Oke okay guys Next Lanjut Ke bangunan yang Ketiga ya guys Ini Untuk bangunan ketiga eh, Yang saya lihat seperti ini ya kondisinya jadi kemungkinan ini untuk e, mengikat mengikat e, hewan ternak sapi yang akan disembelih di sini tempatnya Oke. di sini hanya seperti ini ya hanya seperti ini yang istimewa di bangunan nomor tiga karena lokasinya hanya seperti itu. coba kita masuk ke sini, ini lokasi keempat, lokasi keempat eh, juga tenggar seperti ini dan ada reel seperti ini. Jadi kemudian setelah dipotong eh, sapi-sapi eh, tersebut -sapi digantung di sini untuk dikuliti ya. Dikuliti, setelah bersih, masuk ke ruangan sini karena itu ujungnya di sana. Ya, oke, kita cek di sana ada apa. A Aduh, mesti ada uang istimewa, ternyata nggak ada apa-apa, cuma kamar mandi. ini enggak tahu ruangan apa ya ini enggak tahu ruangan apa Wow atapnya juga sudah hancur Wow enggak tahu apa barusan yang lewat seperti or Assalamualaikum, semoga. Oke, ah, apa yang saya bilang. Jadi kalau sudah dikuliti di sana, ini masuk ke sini ya, dengan alat masuk ke sini untuk e, selanjutnya para pekerja menggantungnya satu-satu untuk e, di potong-potong sesuai bagian. ini oh ini ada tempat untuk masak ada pantry ya uh, ini untuk untuk dari ini sudah terpotong-potong dicuci di sini itu ada bekas untuk pencuciannya dan ya cuma seperti ini propertinya di sini hanya uh, tinggal seperti ini ya properti yang tertinggal di sini hanya seperti ini tidak lebih dan ini sudah dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk eh, menampung kayu bakar. Oke, ini ada lokasi lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, ini kantornya. Ini kantornya. Dan ya, nggak ada properti sama sekali sudah. tapi jujur saya memasuk ke lokasi untuk lokasi yang kedua itu saya merasakan merinding yang luar biasa ya dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang pertama, ketiga, dan keempat jadi lokasi bangunan yang paling ujung sana saya merasakan merinding yang dahsyat, entah eh, itu karena mungkin saya halu atau mungkin saya merasa takut ya tapi yang jelas, di lokasi nomor dua energinya cukup besar. Oke, okay. oke okay guys, uh, sekian untuk eksplorasi saya di rumah pemotongan hewan, ya, rumah pemotongan hewan. Yang berada di Kota Purwokerto dengan bangunan empat dengan empat bangunan yang ada di sini: laboratorium untuk penyembelihan babi, untuk penyembelihan sapi. Uh, saya Aljamis Explore Terima kasih telah uh, Menyaksikan video ini Boleh bantu supportnya Dengan like, share, komen Oke okay, buat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan See you next time